Sang yang menyimpulkan Dewi Durga menyerah Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang katuranggan Garwo Pendaringan Kebak Berikut adalah pemaparan kami Dari tutur nelir yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Tentang ilmu katuranggan Garwo Pendaringan Kebak Yang menyimbolkan wadah beras tumpah Para ibu rumah tangga tak jarang menyimpan beras yang mereka gunakan untuk makan sehari-hari itu dalam suatu wadah berupa panci stainless, timba plastik, karung plastik, atau kancing dan box atau kotak khusus untuk beras. sebagian masyarakat tempoh dulu bila menyimpan beras diletakkan dalam sebuah bencana mirip gentong yang dibuat dari tanah liat gerabah yang dinamakan pedaringan pedaringan merupakan tempat khusus pada bangunan inti rumah tinggal mereka yang digunakan untuk menyimpan beras selain beras di dalam pendaringan Biasanya juga disimpan benda-benda pusaka Atau benda yang dianggap bertuah. Bagi sebagian masyarakat Jawa Terutama yang masih mempercayai segala hal yang berbau mistis Filosofi pendaringan juga kerap melekat pada keturangan wanita Pendaringan kebak ialah menjadi rezeki selalu penuh tidak akan pernah merasa kekurangan dan hidup selalu berkecukupan Pada proses upacara perkawinan adat Jawa Pendaringan dari tanah liat juga sering dimanfaatkan untuk wadah beras Dan berbagai benda lain yang maknanya sebagai sumber kehidupan Atau bekal bagi para mempelai ketika memasuki gerbang rumah tangga Ketika dua insan berlainan jenis saling jatuh cinta Hingga berlanjut ke jenjang pernikahan Memutuskan berumah tangga secara sah Semua bentuk payah, Perjuangan Ketika berumah tangga bersama dari nol Hingga sukses Itulah yang dianggap sebagai pendaringan Apabila pendaringan itu ditinggalkan atau dengan lain perkataan Pasangan suami istri tadi akhirnya bercerai Kemudian salah satu dari mereka menikah lagi Maka usaha atau mata pencarian apapun yang dilakukan dengan suami istri yang baru tidak akan berhasil Karena pernikahan yang pertamalah yang membawa berkah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 Rahasia adalah sesuatu yang tidak patut diketahui oleh orang lain Apabila sesuatu yang diketahui oleh orang lain dapat menimbulkan kemarahan Yang bersangkutan atau mengancam kepentingannya atau membuat malu Hal tersebut itu disebut rahasia Rahasia ada bermacam-macam Antara lain rahasia rumah tangga, rahasia kantor, rahasia bisnis, rahasia partai, rahasia negara dan lain-lainnya semua rahasia tidak patut dibocorkan kepada orang lain karena hal semacam itu akan merugikan orang yang bersangkutan kerugian yang diderita oleh orang lain tentu bergantung pada permasalahannya jika permasalahannya sangat peka karena menyangkut keamanan negara dan masyarakat bahayanya pun akan sangat besar jika rahasia itu menyangkut pribadi seseorang Hal itu akan sangat merusak kredibilitasnya. Seorang laki-laki dalam memilih istri harus memperhatikan sifat-sifat yang bersangkutan. Apakah ia termasuk orang yang pandai menyimpan rahasia atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena orang-orang yang tidak bisa menjaga lidahnya tidak akan memperhatikan kerahasiaan suatu masalah yang dibicarakan. Apa saja yang diketahuinya dilontarkan kepada orang lain. Hal ini semacam ini tentu saja akan sangat merugikan kepentingan suami. Seorang perempuan yang pandai menyimpan rahasia suami atau keluarganya akan dapat menjaga kehormatan suami dan keluarganya dengan baik. Apalagi bila rahasia tersebut menyangkut kepentingan umum. Sebaliknya, istri yang tidak pandai menjaga rahasia suami dan keluarganya tentu akan buat aib bagi suami dan keluarganya, bahkan dapat membahayakan selampahan jiwa mereka. Seorang istri yang tidak pandai menjaga kehormatan dan kewibawaan keluarganya di hadapan orang lain atau di tengah masyarakat adalah orang yang keperibadahnya tidak sehat. Istri yang tidak pandai menyimpan rahasia suami bisa merugikan nama baik suaminya. Misalnya, istri seorang pejabat yang mengurus kepentingan pemeriksaan pajak yang tidak pandai menjaga rahasia tugas suaminya akan merugikan kredibilitas suami. Ketika suami melakukan pemeriksaan pajak atau seorang pengusaha, dan ditemukan ajang pelanggaran pengusaha tersebut dalam perpajakan, sehingga yang bersangkutan akan dapat dikenakan sanksi pidana istri membocorkan rahasia tersebut kepada pengusaha yang diperiksa suaminya istri yang tidak pandai menyimpan rahasia suami sangat membahayakan keselamatan suami dan keluarganya karena bisa jadi rahasia penting suami dan keluarganya diketahui oleh orang lain padahal tersiarnya rahasia tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa suami dan keluarganya misalnya suami seorang petugas reserse yang tengah mengejar seseorang yang dianggap pengacau keamanan negara istri kemudian membocorkan hal ini kepada orang lain sehingga sampailah beritanya kepada yang bersangkutan Sikap istri ini boleh jadi menyebabkan buron yang sedang dicari suaminya melarikan diri atau bisa membunuh pengejarannya jika terjadi hal semacam ini tentulah keamanan dan keselamatan suaminya dalam bahaya Apakah keaturan garwo penarian kebak yang pandai menyimpan rahasia ini termasuk tipe wanita di